Whatsapp, selamat datang lagi, bro. Kembali lagi di channel gue, ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini, gue bakal mainin game The Sims gitu kan, bersama ucok di sini. Oke, okay, ucok sebanyaknya sudah beli tanah, ya, by the way, di disini. Uh, ini by the way, series terbaru lagi, ya, tapi tetap berhubungan dengan ucok, ya. Pokoknya, sokan kalian tuh, ucok. <laughs> Oke, okay, nah, ini dia, ini ucoknya nih. Ngapain, cok? <laughs> Dia masih nganu-nganu, "Apa ya ini? By the way, ini tanahnya udah dibeli ya, jadi tinggal kita bikin rumahnya nih. Jadi, ucok hari ini uh, temanya bikin rumah dulu, udah ya kan? Oke, okay. kita biar bikin rumahnya uh, simple aja ya, kawan-kawan. Kita cari ruang tamunya dulu deh, ruang tamu." Uh, bentar, ruang tamu pondasinya uh, dulu dong, berarti wah sulit ya? Gede, uh, mending itu beli, langsung beli satu set gitu loh. Uh, tadi bisa satu set loh, bentar mana tadi ya? Bisa langsung satu set loh. Oke, okay, kita klik kembali mana? Kembalinya? Nah, ini kan langsung satu set nih. nih satu set apa nih? Casual, keti ini ruang tamu, kita langsung aja gitu ya? Kan guys, nggak usah terlalu mahal-mahal lah, -mahal. ribu mahal juga, boy cuman bagus gitu ya. ya duit kita by the way tujuh ribu setidaknya kita sisain lima ribu sisanya maunya ya kan maunya kita ruang tamu gitu kan ruang tamu abis itu uh, kamar wc udah kayaknya itu ya cukup ya oke nah empat ribu ini lumayan nih empat ribu empat ribu ini ya kan oke kita bakal beli yang uh, murah aja ya guys karena kita sedikitannya cuy nah yang merah ini lumayan glamor ini ya oh yang pakai bintang ini mahal semua cuy wih lima ribu 5000 lumayan, guys. Nggak bisa dilihat dulu, ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ruang bermain, ya. Oke, okay, ini ada penjelasannya, padahal tuh. Oke, okay, nah, ini ruang tamu nih. Boleh nih, 5000 nih. Pokoknya 5000, ya. Kayaknya 5000 bisa deh, ya. Oke, okay, bentar dulu. Widih, ini temanya apa nih? Wah, terlalu kekanak-kanakan, ya. Ini, nah, casual kayak gini, bagus nih. Cuman nggak ada tipinya, ya, guys. 6000, mahal juga 6000, ya. Uh, nah ini bagus nih cuma 7000 harganya ya. Kita budgetnya untuk ruang tamu 5000 aja guys. Uh, Oke. Okay. Ini udah masuk ke kamar, ini ruang tamu musim dingin cuy. Oke, okay, ini 5000 tadi ya. Ini enggak ada TV-nya ya udahlah. Ini aja nih kayaknya guys. Kayaknya ruang tamu ini cocok deh ya. Uh, ini juga apa nih? Living ah. oh ini tempat duduk menghadap ke sana kita nggak usah ada tv lah ya nggak ditonton juga oke okay, kita pasang wifi aja <laughs> nanti oke okay, kita pasang langsung ya di rumahnya nanti ada halaman sedikit sekitar di sini deh ya berarti ada halamannya nanti di depan ya kawan-kawan oke okay, masuk sedikit lagi deh segini lah ya oke okay, langsung halaman masuk ruang tamu oke okay, sip oke okay. okay. wow jadi udah rumah ucok cuy Oke, atapnya Oh, nih kalau tinggi kayak gini. Kalau rendah kayak gini. Oke, dah Duit kita berapa? Sisa sebelas ribu. Oke, ini pintu masuknya langsung masuk ke sini, ya kan? <laughs> Oke, sudah mantap. Oke, ruang, pokoknya kita ruangannya sempit aja, ya guys? Oke, habis itu kan sini ada perapian, ya kan? Kalau di sini kamar panas. Berarti kita sisa cari uh, kamar, nih. Kamar. Nah, kamar uh, budgetnya... Jangan lebih, 5000 dong. Kamar itu 1000, 2000, cukup cuy. Nah, nih sendiri ya, berdua lah biar uh, yang lebar ya, guys. 3000 nih dah, 3000 nih kayaknya paling murah, guys. 6000 gila, mahal banget. Udah, 3000 nih aja lah. Nih, dah, casual ya kan? Mantap, langsung kita. Eh, ada warnanya, guys. Warnanya mm, warna hijau atau ungu, -ungu aja deh, ungu lebih bagus ya, gitu kan? Oke, wah, wow, lebar cuy. Oke, okay, tanahnya juga luas ya. Tanahnya ngomong-ngomong memang udah luas, gengs. Oke, okay, kita letakkan di sini. Tiu -tiu -tiu -tiu -tiu -tiu. Cuman sini pintunya nggak ada. Loh, kok langsung digabung? <laughs> eh, hey, ma masa nggak dipisah, kocok? Oke, okay, bentar. Kita uh, geser. Oh, nggak bisa digeser! <laughs> Ruang tamu langsung ngegas ini. Oke, okay, nggak bisa ya. Gak bisa, guys. Berarti kita uh, beli lagi nanti di sini, ya. Mumpung gak ada tamu juga, gak apa-apa deh. Biarin aja kayak gini, terbuka, ya. Oke, langsung saja kita uh, ambil WC lagi, WC, WC, WC, dan kamar mandi jadi satu. <tuh> Oke, ini seribu dah nih. ini lima ribu, kayak gini, mewah banget, cuy. Kemewahan, kemewahan oh, ini mewah lagi. Eh, uh, bentar, <tuh> ini bingung nih, Asli lima ribu, jangan. Yang paling murah ini 1.500. Waduh, nanti kita beli yang ini. Nanti gue wah, mau beli yang itulah. Oke, okay, yang awal-awal ini aja dulu uh, warnanya biru ya, biru bagus. Oke, okay, bye. Langsung kita beli kamar mandi dekat sini lah ya. Nah, kamar mandi di sini. Nah, sip. Mantap kan? Oke, okay. kamar mandi di sini sudah nice sekali. Oke, okay, dah langsung jadi sebentar dulu. Oke, okay, kolam renang. Uh, kolam renang cuy. Nantilah, duit kita sisa 2000 lagi buat beli jalan depannya. Ini cuy, masa gak ada jalan di depan sini? Cuy, oke, okay, bantar gua cari dulu mana. Oke okay, ya guys, gua gak dapat ya nih tanahnya tadi langsung saja kita bikin. Ternyata ada satu lagi yang belum kita bikin. Cuy, cuy, yang pertama itu adalah dapur, dapur, dapur, nyangga bisa makan sih, cuy. Go food mulu nanti, cuy. Oke, okay, kita bakal beli dapur di mana ngeliat ruangan dapur, cuy, cuy. Dapur di sini deh ya, harusnya nih, nih di sini dapur gengs. Oke, okay, dapur kita kecil-kecilan aja deh dah. Dapurnya minimalis ya, guys. Oke, okay, dapurnya cuman... <laughs> Oke, okay, dapurnya seadanya aja, segini, segini, segini, sekotak kayak gini aja nih. Nah, ini dia baru, ayo, aduh, habis dah, habis. Oke, okay, beli lagi, uh, yang pertama, oke, okay, free f -f -f freezer dulu cuy. Uh, yang paling murah mana ya? Oke, okay, 600, tiga 300. Oke, okay, Okedah 300 ini 600 deh ya kan Oke okay, warnanya warna merah kita beli langsung di sini hadapnya salah Boy <tik> nah kulkas udah beli kita gitu kan kulkas udah beli satu baru itu nih harus lampu juga nanti ya lampu nanti dulu habis itu mejanya gengs mejanya yang murah mana Wauh mejanya gila 200. -an. Nah, 150 ini boleh nih. 150 ini kita beli di sini eh ini rak dong. Rak bawah ya kan? Rak bawah kan? Oke, betul. Rak bawah ya. Rak bawah. Nah, yang 100-an ini doang aja. Dah, dua dah. Cukup gitu kan. Wastafel lagi, wastafelnya yang kayak gimana ya, guys? Eh, oh, bentar. ya ini ya. A -a -a. Aduh. Wastafelnya nah kayak gini nih. Warna Nah kayak gini bagus nih kan Menyatu dengan Wey Menyatu gitu kan Oke abis itu kita beli apa lagi Pesan cuci gak usah Nah kompor lagi Kompor ini kita harus punya ya kan Oke kompor yang paling murah berapa Ini 400 dolar itu juga mahal cuy eee, Bentar kita lihat dulu ribuan ya ini dah Ini aja kita ganti posisi Hadap sana dah Sip. sip sudah ya, ada kompor, ada tempat pencucian, ada kulkas mantap udah sudah kita mantap, oke eh, pintunya nih masa nggak ada pintunya buat ke dapur gimana mau ke uh, sana cuy uh, pintunya pintu biasa aja deh, pintu biasa yang ini nih, di sini berhubung jendela berarti jendelanya kita jual dulu nih, jendelanya dijual dulu guys mana Nah, jangan lupa juga di dapur tadi kita letakin lampu juga. Lampu di dapur itu cocoknya mana ya? E, lampu di dapur tuh ini aja deh. Nah, nih. Nah, kan? Oke. Okay. Nah, sip. Ini, by the way, ini udah ada. <laughs> udah ada. Ini pintunya ada belum ya? Aduh, perasaan tadi belinya kotak dah. E, bentar, nih pintu. Nah, kan? Kita letakin di sini. Pintunya nggak bisa. Nggak bisa di sini. Di sini juga nggak bisa dipintuin loh masuk ke sana berarti ini udah nyatu gitu nah di sana bisa sini bisa sini kok nggak bisa oke okay, yaudah oke okay, berhubung nggak uh, bisa dibeli lagi berarti ini udah nembus aja langsung oke okay, gohir kita coba gohir langsung oke okay, langsung kita masuk rumahnya oke okay, kita lihat dulu rumahnya rumahnya ini kita lihat nah dia bisa masuk kan masuk sini bisa nggak tuh kan nggak bisa Nah, rumahnya tuh kotak kayak gini. Gak <gih> bisa masuk. Oke, okay, bentar. Gua akalin dulu dah. Nah, baru bisa ini cuy. <gih> nah, ini bisa dah. Nah, soalnya kayak gini nih. Nah, coba-coba-coba kita ke kamar. Eh, ini bukan nih ngedit kocak. Oke, okay, kita coba ke kamar. Go here. Nah, bisa kan? Eh, bisa bodoh. Ini kamar. Eh, ini... Eh... Uh, oke, okay. kita coba jalan ke sini. Ke dapur bisa dong. Ke dapur bisa, cuy. Ini udah gohir. Nah, bisa dibuka, kocok. Nah. Eh, okay. oke, okay. ini udah ada pintu. Di sini juga ada pintu, di dapur juga udah ada pintu gitu kan. Tuh, tuh. Udah ada gitu kan. Udah langsung kita Kayak gini aja lah ya, nah biar kelihatan ya. Oke, okay. oh, oke, okay, oke, okay. ruang tamu sudah jadi, semuanya sudah jadi, gitu kan? Tinggal cari kerjaan nanti ya, cari kerjaan uh, di episode selanjutnya saja. Hari ini kita bikin rumah aja dulu, cuy. Oke, okay, tempat mandi sini udah ada, gitu kan? Bed, lagi uh, oke, okay, sini cuci tangan, berak juga ada. Ruang tamu buat nyantai ada, buat tidur ada gitu kan Ini berhubung, oh itu 4800 masih ya duit kita Oke, okay, jam 10 siang dan ini ya uh, jamnya jam 10 siang Masih sangat pagi, harusnya bekerja dulu Dia nggak ada kerjaan, berarti gue harus bikin ha, Harus beli komputer lagi nih ya Soalnya beli komputer itu paling mudah dah Paling mudah untuk mencari pekerjaan gitu kan Oke, okay. nanti kita di episode selanjutnya bakal cari pekerjaannya Kawan-kawan semuanya di sini Ucok uh, nggak kerja mas ini ya, oke, okay, jadi tapi dia udah punya rumah cuy 4.000 ribu dolar di tangan, oke, okay. sampai jumpa di video selanjutnya lanjut ini.